Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam, dok. Oke. Halo, halo. Halo, halo ya. Biar ya, biar oke. Mbak, ya. Umurnya berapa, Mbak? Ya. Dua, dua, dua. Dua, dua. Dua Oke, okay. dari Bangkalan, Madura. Ya, iya, coba dijelaskan bagaimana keluhannya. Udah mengalah, masih Kayak ya, Terus, Terus sering nipir, buruk. Sorry, sorry ya sejak kapan sejak masih, masih sekolah, sekolah SMA, SMA. Ya. Ya. Tapi, tapi setelah salah satu lihat-lihat punya dokter dokter gitu enggak enggak gitu gitu lama ya lama enggak, enggak, enggak gitu. gitu setelah setelah sekitar yang dokter rukia, rukia Sidoardo. Sidoardo. setelah, setelah itu, itu saya mimpi, mimpi, mimpi lagi mimpi, mimpi, mimpi buruk mimpi lagi, lagi. Selama, selama, selama selama sampai sampai, sampai, sampai malam malam mimpi lagi dulu mbak ini sering mimpi buruk terus ngelihat channel youtube saya dengerin rukia saya berarti ya ada reaksi waktu dengerin rukia saya Ya, Oke okay. berapa kali tuh dengar rukiah saya di YouTube Sering Seri. tapi, tapi udah lama, udah lama gak dengar lagi ah, Maksud saya apakah sekali dengar terus bereaksi terus malamnya udah gak mimpi buruk lagi Atau berapa kali terus gimana gitu maksudnya? saya Awat-awat uh, nonton. nonton Setelah, setelah nonton Enggak ada reaksi mm -hmm. oh, Memang niatnya untuk Merukyah diri sendiri ya Nonton Youtube saya itu Iya iya oke okay. um, Terus kenapa Kemarin mau daftar rukyah Grup di Sidoarjo Kan udah ngga sering Rasanya, rasanya karena, Karena rasanya, rasanya tuh kalau ket sama, dekat sama seseorang, seseorang mau mau, mau eh, serius, serius gitu itu, dok, itu, dok, itu selalu, itu selalu ada, ada halang. halangannya Oh ada ada keluhan lain berarti ya? Seringnya ya. keluhannya sebenarnya, sebenarnya tuh mimpi Oke, okay. bukan mimpi buruknya ya, yang utama ya? <laughs> Dua-duanya. Ya, dua, dua, dua, dua, Dua-duanya. Dua, mimpi buruk yang paling sering itu apa, Mbak? purfur ke purfuran apalagi mama hewan buas dong hewan do. buas seperti apa dinosaurus U ular, ular. <laughs> sering mimpi seperti ular gitu ha, sering mimpi ya tadi kejar ular iya katanya itu tanda mau dapat jodoh ya Iya ya, dulu udah kesenangan dong waktu pas sekolah SMA gitu. Sama ya. <laughs> Belum ngerti. Di sana kayak gitu juga ya. Iya hmm. sama. Di sini tuh kayak gitu tuh. Sering mimpi ini katanya dikejar ular. Oh berarti kamu mau dapat jodoh deh. Padahal itu tanda gangguan jin. Heeh. Yeah. Hmm. Kalau mimpi bersama laki-laki sering mbak. Iya begitu dok. Dok Pernah kalau mimpi laki-laki sering dimimpi laki-laki terus menghayal gitu dok. Kalau dekat sama seseorang gitu mau niat terus kan kayak dibawa menghayal gitu dok. Setelah menghayal yang yang malah malah nggak jadi gitu yang laki-laki. Aduh PHP ya. Ini siapa yang nemenin Teman saya. Ini di rumah Mbak? Iya di rumah ini siapa yang saya dan itu orang tua dan tapi bukan orang tua biologis ya tapi orang tua angkat ini ini rumah siapa rumah saya Oh temennya membantu menceritakan Di rumahnya dulu apa Saya kira dia nyeritain rumah dia gitu kan Sen jadi Oke eh, ya, gitu. ya, gitu. <laughs> oke okay, okay. uh, Mbak ini ada tunggal, berapa saudara? Tunggal dong. Ah, tunggal tunggal? Gak bisa lah saya nanya nih kan Kalau misalnya ada saudara kan saya mau tanya juga Apa saudaranya juga terhalang menikah kan gitu Oke okay. Um, apakah dari Silsilah orang tua Ada yang jadi orang pinter Orang sakti Ya, ya itu, itu Kakek ang angkat Kakek angkat ya, ya. Kakek ya, Dipanggil bapak gitu dok. Hmm. Apa dukun kak Ya itu Suka, hmm. Cuma, Cuma, Cuman kom, Beliau cuman, cuman punya risi, keris Gak pernah ngobatin orang Gak pernah yang, orang, dia penunggu, orang, penunggu, pernah yang... Ya, Cuman dia punya keris nya yang lafat-lafat gitu dok. sudah baiklah. Sekarang apa yang dirasakan mbak? Bentar dok ada lagi keluhannya. Ini, ini, ini pernah dok, pernah dia pernah itu dok apa beramal amal, amal, -amal. amal, -amal. Ya, ya. Apa-apa beramal <laughs> yang amal-amal yang apa <laughs> di luar sunai itu loh dok. Apa dia pernah dok baca baca Alquran? untuk ini dilihatkan iya, iya. untuk ini bahkan pernah sholat dihususkan untuk seseorang, ini seseorang gitu dok juga itu gangguannya makin parah hmm. terus justru itu malah gangguannya makin parah terus ke orang-orang yang orang-orang pintar, orang pintar, pintar gitu dok, dok. Dok. pernah pergi ke orang pintar untuk mengobati hmm. setelah mama bukan mamanya sudah almarhum dok mamanya sudah meninggal dunia setelah mamanya meninggal dunia tuh semakin parah ya gangguannya ya, Gangguannya itu maksudnya mimpi buruknya, ya, ya, buruknya. Ya, dan dan Mimpi buruknya dan sudah lama ya. ya. Ha, udah ada laki-laki yang serius, dok, ha. udah hampir Sudah ha. ya. kan ya, si hampir siang, tahun siang, hampir siang, ha. tahun dok. siang, galak siang, siang, siang, siang, siang, siang, siang, laki Ya, ya Mbak galak ya dia. Iya galak, <laughs> Maaf <lakum> saya aja galak. <laughs> nah, maul, saya bercanda. Sebentar ya, sebentar, maaf, sebentar. Ya. ya. <laughs> Oke. Sudah siap, Mbak. Sana kita mulai, uh, Sekarang apa yang dirasakan? Kayak kayak kayak gemeter gitu. hmm. Takut kangen lihat saya, takut takut. Enggak, takut cuman, cuman kayak, kayak susah gitu rasa. rasanya. Gemeternya dong, kedua. mari kita mulai. Bismillah, dakwah dong, nah. sendawa Ya. Iya. Dari tadi awal telepon udah bersendawa-sendawa tadi. Ya udah. Ya, dari... Kalau ada jin di badan ini yang menghalangi dia menikah, yang memberi dia mimpi buruk, yang membuat dia was-was, yang mengganggu ibadahnya, terutama sholatnya silakan keluar, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, tolong tepukkan pinggangnya mbak, tepukkan pinggangnya, keluar dari badan ini dengan izin Allah, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Okey, dorong ke tengkuk mbak, dorong ke tengkuk, dorong ke tengkuk, dari pinggang dorong ke tengkuk, keluar dari badan ini dengan izin Allah. keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar yang bersembunyi di tulang belakang di tulang ekor di, di kemaluan, di perut di lambung, di dada, di tengkuk keluar lewat mulut dengan izin Allah Iya, keluar semuanya Keluar, tinggalkan badan ini Keluar dari badan ini dengan izin Allah Keluar semuanya yang ada di wajah Yang ada di wajah yang membuat orang tidak suka Yang membuat kelihatan jelek, kelihatan tua Yang ada di kepala, yang ada di tengkuk Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar lewat mulut. Ah, apa yang dirasakan sekarang, Mbak? Kayak sedih gitu, dok. Apalagi? Udah. Kepalanya terasa berat. Gak, gak gitu, tapi, terasa. tapi terasa. Sebelah mana? Sebelah, Sebelah kanan. Ada rasa panas di badannya? Tidak. Ada rasa panas di Berat. Berat. Oke. Mbak tolong duduk di belakangnya lagi. Letakkan dua telapak tangan begini mbak di punggungnya Mbak di tengah-tengah duduk nah, Terus mbak putar kayak gini Iya keluar Keluar lewat mulut keluar Keluar yang menghalangi menikah Apabila ada jin yang menghalangi menikah Yang tinggal di badan ini yang membuat laki-laki tidak suka, yang membuat laki-laki tidak mahu keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat muntah atau sendawa apabila ada jin yang bersemayam, yang bersarang di badan ini. Yang menghalangi untuk menikah. Ya, keluar semuanya, keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar tinggalkan badan ini. Keluar yang masih ada di lambung, keluar yang tertahan di leher. Yang tertahan di leher, yang tertahan di leher keluar semuanya. Iya, keluar dengan izin Allah. Ternyata kental. Oke, okay. alhamdulillah. Tunggu mbak, tetap di belakangnya mbak ya. Siapa namanya nih, temannya nih? Lulu dok. Lulu. Ya. Lulu. Oke. Okay. Apa yang dirasakan sekarang mbak? Biasa dok. Hilang sedihnya. Hilang. Padanya jadi lebih ringan. Nah, ya Oke okay. ah. Tapi nah. Lehernya Apa masih ada yang nyangkut Oke okay. dorong ya Dari dada Dorong ke leher Terus ke mulut Keluar sisa-sisa yang ada di leher Di tenggorokan keluar lewat mulut e Keluar buat mulut mbak Lulu tolong ambilkan air minum oh dadah oke okay silakan diminum. Bagaimana sekarang? Apa yang dirasakan? Panas, tuh. Panas. Di mana? Di belakang. Masih ada rasa berat? Sudah. Maaf. Apakah masih sedih? Tidak Tidak Apakah pandangannya jadi lebih terang? Iya dong. ah, Saya belum baca apa-apa loh ini Wah Saya makin sakti berarti ini Iya ya Ini pertama kalinya nih Saya belum baca apa-apa loh Masya Allah Jadi gimana? Sudah selesai nih rukiahnya nih <laughs> masa cuman masa cuman kayak gitu ya oke okay, ayo ya udah ayo ayo ayo kita ini kita cek lagi semoga yang tadi itu benar-benar dia keluar ya. Alhamdulillah. alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inna kahamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inna kahamidu majid. Allahumma rabbal nas. Adhibil ba'asa wa syfee wa antasyafee. لا شفاء إلا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البعث واشفيه وانت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البعث واشفيه وانت الشفي لا شفاء إلا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقما. Bismillahirrahmanirrahim. الله من كل شي ايدك من كل نفس او عين حارس الله و يشفيك بسم الله من كل شي ايدك من كل او Min nafsin aw ainin bismillahi tolong letakkan lagi kedua tangannya di punggungnya mbak lulu Oke, okay. lalu putar lagi seperti tadi putar, putar, keluar yang ada di dada yang masih ada di dada, yang ada di perut, yang ada di pundak, di kepala, di pinggang Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat muntah atau sendawa. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدُعُوا هِزْبَهُ لِيَكُونُ مِّنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ Wa minal Qul wa wa wa La lahu wa keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar sisa-sisa yang masih ada keluar yang tersangkut di leher Keluar yang tertahan di leher, keluar semuanya dengan izin Allah. Fa subhanalladzi bi yadihi kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bak Lulu tolong tepukkan kepalanya di tengah-tengahnya. Tepuk-tepuk. Uh, Keluar yang ada di kepala, yang ada di belakang telinga, yang ada di wajah, keluar. Semuanya keluar dengan izin Allah. Fasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un sasubahanalladhi malakutu kulli wa oke okay, cukup dadanya masih sesak dorong gini dorong mbak lulu tolong pegang tengkuknya pegang tengkuknya terus pijat kayak gini Ah, keluar lewat mulut yang tertahan di leher Yang tersangkut di leher Keluar Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladzina ahatum min al-musyrikin Baratum min Allah wa Rasulihi Lalladzina ahatum min al-musyrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladzina ahatum min al-musyrikin Baratum min wa Rasulihi Leladina ahadu min musyrikin Baratum min wa Rasulihi Leladina ahadu min musyrikin Keluar semuanya dengan izin Allah Apabila ada jin leluhur Jin yang turun dari leluhur Yang sekarang mengikuti, mendampingi Yang menghalangi, menikah yang menghalangi kehidupan hari ini dengan izin Allah. Kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Kalau kamu masih ada di badan ini, silakan pergi, silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa wa Rasulihi musyrikin berat minallahhi wa rasulihii ila wa wa Minum dulu, minum dulu. <laughs> ya, banyak. Oke apa yang dirasakan sekarang Badannya lebih enteng gitu dok Lebih enteng dari yang <tuk> tadi ya. ya Apakah masih terasa panas Di Sekarang pindah ke depan Mana? Di perut Di perut oke Letakkan <tuk> tangan di perutnya Terus dorong ke dada ke leher terus mulut. Mbak Lulu tolong pegang pinggangnya, pegang pinggangnya terus dorong kata sampai ke tengkuknya, ulangi Mereka. terus sampai dia keluar dengan izin Allah. Subhanallah diadhihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Kulli wa kulli wa keluar lewat mulut, keluar sisa-sisa yang masih ada di badan ini, keluar lewat muntah atau sendawa luar yang ada di lambung yang ada di dada yang tertahan di leher <tuh> <tuh> Saya ada yang mau keluar Cuma gak bisa keluar ke dalam lagi Siapa? Di perut Siapa yang mau keluar tapi masuk lagi Ya, itu kali itu Dia masuk ke perut lagi Oke, letakkan tangan di perut, tenang Tenang aja, insya Allah dia akan keluar Dorong pelan-pelan, dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut Niatkan dalam hati, minta kepada Allah supaya dia keluar Keluar yang ada di badan, keluar yang ada di lambung Keluar lewat mulut dengan izin Allah فَاسُبْحَانَ اللَّذِي kulli wa ilaihi fasu biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un turja Ya keluar, keluar, ya muntahkan Gak bisa, dok. Dua, ah. ya di mana dia mbak dua, bisa keluar kayak ada yang dua, usah doa dua, usah doa kayak itu yang dua, gitu, dok dua, tuh dua, boleh doa dua, oke dua, dua,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 فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّخْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُلِهِ لَلَّذِينَ آهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Wa inna salati wa nusuki wa mhiya ya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa anna awalul muslimin Alhamdulillah Keluar dia, mbak. Keluar, dong Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Nah, ini baru benar-benar plong nih, kalau udah keluar kan. Iya. Nah, ya. Kayak pengen marah. Oh ya? Iya. Ada rasa berat? Di, di sini di dada. Badannya kayak itu, Dok. Badannya rasa membesar. Ya, dengar, dengar, dengar. Iya. Badannya rasa membesar. Dadanya. ya dorong, Pak. Dorong ini. Keluarkan dia. <tuk> Puk belakangnya Mbak dulu. وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ أَمْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا رَبِّ تَعَالَى قَلْبُكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بنيانهم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّرْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa muslimin Hilang? Hilang Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya? Yeah. Ah. Apa yang dirasakan sekarang? Kayak bahagia gitu deh. <laughs> Alhamdulillah. Kayak bahagia. Alhamdulillah, Allah berikan kebahagiaan kepada kolbunya. Iya. Masih masih rasa mau marah. Engga. Engga, dong masih ada rasa nyangkut di sini ya nggak cuman cendawa terus oke ambil air minumnya buka buka tutupnya bacakan surah al-fatihah di situ mbak dekatkan ke mulutnya bacakan surah al fatihah Ya ja, minum mbak, bism, minum, Bismillah. Okay. Keluar sisa-sisa yang masih ada di perut, di lambung Naik ke mulut lalu keluar Naik ke mulut lalu keluar Keluar lewat <tuh -tuh> muntah atau sendawa Dorong ba' di biyadihi malakutukulli <-tuh> syai'i wa ilaihi Sesubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli wa ilaihi Lulu, ba tolong bantu saya ma. Tolong tepukan lagi belakangnya Pundaknya, maaf yeah. <coughs> ya putar lagi Mbak ya si ada rasa berat Mbak Ya. Nah, enggak, cuma sih, nggak bisa berhenti, Dok. Ya, ini sisa-sisa aja, berarti. Alhamdulillah, ya. oke, oke, Ini sisa-sisanya biasanya, Mbak. Setelah ya. ini, Mbak mandi air airukiah ya selama 12 hari, ya, Mbak? Ya? Ya, ya, ya, untuk ini biar tuntas, biar rontok semua sisa-sisa. cara cara rukiahnya, Dok. Nanti saya kirimkan lewat WA ya. Gini Mbak. Mbak Misalnya gini Misalnya Mbak punya rumah Terus rumahnya itu dimasukin ayam Misalnya Dimasukin ayam ya. um, 10 ekor Misalnya Dimasukin ayam 10 ekor dia, sudah ting dia tinggal di dalam rumah Mbak itu Sudah 7 atau 8 tahun Tujuh atau delapan tahun, kira-kira gimana Mbak, dalam rumahnya Mbak? Kan, kotor, pasti kotor kan? Ada kotorannya, bau kan? Bulu-bulunya, tapak kakinya kotor, rumahnya berantakan segala kan? Sekarang ayamnya, iya, ayamnya sudah dikeluarkan nih misalnya, ayamnya dikeluarkan delapan nya apa sepuluh sepuluhnya? Semuanya udah keluar. Sisa lah rumahnya tuh masih bau, bau tay ayam, masih ada kotorannya, pasti perabotannya yang pecah harus diperbaiki, dibetulkan, dirapikan lagi, ya kan? Nah, harus dibersihkan kan rumahnya, kan? Nah, gitu lah kira-kira. Kita sudah selesai rukianya, terus mbak mandi air rukian untuk menyempurnakannya lagi dengan izin Allah, oke? Okay? Oke okay, ya, semoga Allah mudahkan ya. Semoga setelah ini juga Allah mudahkan dipertemukan dengan laki-laki yang salih, yang, apa, Mbak? yang ganteng, yang kaya, <laughs> yang dari keluarga baik-baik. Ya. Ya, perfect lah udah itu. Semoga Allah pertemukan dengan laki-laki yang salih dan menjadi suaminya. Amin. Kita cukupkan ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lalu Lulu, terima kasih.